Assalamualaikum, halo guys, uh, gue dapet giveaway lagi nih dari channelnya Basuki Sirojo. Gue dapet baju satu sama ini nih, colokan merek Tapo, sama lampu, casing Tapo juga nih, bagus banget nih. Ini udah smart banget ya. Uh, minggu kemarin gue dapet printer minggu sekarang gua dapetin Alhamdulillah Alhamdulillah barangnya mulus bagian juga bagus untuk guys lu kalau mau ikutan gampang banget guys caranya ada di video gue yang sebelumnya ya cara dapetin giveaway dari Bapak Basuki Surojo ayo guys ikutan guys makasih Assalamualaikum Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys Terima kasih